Maka wahai kaum muslimin yang ingin membuat acara, yang membuat program besar, kalian tengoklah program malam ini. Ambil gambar dari atas, lihatlah bagaimana. Kalau ingin membuat sesuatu yang besar, tirulah yang sudah dilakukan di Kelantan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Alamin Baik kali ini kita akan meraksan sebuah video Tiru dan contoh contohilah Kelantan Ustadz Abdul Somad Tiru dan contoh contohilah Kelantan Wow, jadi usaha Abu Somad ini ke Kelantan dan melihat apa ya di Kelantan ini ya. Apa yang dilihat beliau sehingga beliau mengatakan tiru dan contohilah Kelantan Oke ini dari Kelantan TV guys Nah langsung saja saya sudah penasaran apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini Jom kita layan videonya Tonton sampai selesai guys agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat Agar supaya kita tidak salah paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini Let's go kita play videonya Abdul Samad ke Kelantan mungkin tidak belajar baca kitab. Mungkin Aha. tidak telaki pada ulama. Tapi dia mengambil pelajaran dari setiap detik pandang yang dilihat, yang ditengok. Man tariqan. Siapa yang melalui suatu jalan. Yaltamisu fihi ilman. Lalu dia mengambil ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lalui suatu jalan. Ambil pelajaran di sana. Apa pelajaran yang diambil malam ini? Lelaki dengan perempuan tidak bercampur, wow. tidak ada ikhtilat di sini. Lelaki semua di sini, perempuan semua di sini, lelaki semua di sini, perempuan semua. Maka, wahai kaum Muslimin yang ingin membuat acara yang membuat program besar, kalian tengoklah program malam ini. Ambil gambar dari atas, lihatlah bagaimana. Kalau ingin membuat sesuatu yang besar. Tirulah yang sudah dilakukan di Kelantan ini. Tazkirah baik. Tapi kadang orang ramai kita tak tahu di hadapan kita ada orang. Sebab gelap gelita. Malam ini terang benderang nampak. Kadang saya bagi tazkirah gelap. Macam berhadapan dengan hantu saja. Tapi malam ini terang. Masyaallah tabarakallah nampak semuanya nampak batasannya nampak semua yang hadir ini semua apa maknanya kita ambil pelajaran-pelajaran yang baik-baik kadang di tempat lain orang tidak fokus untuk mendengarkan kenapa ustaz tak nampak kecil sebesar nasi tapi hari ini nampak yang ingin terus direct yang ingin daripada monitor yang ingin nampak dari atas semuanya ada apa maknanya? Bahwa kita diajarkan untuk mengambil pelajaran Dari hal sekecil-kecil pelajaran Man tariqan lalui suatu jalan Yaltamisu fihi ilman Ambil ilmu yang bermanfaat di sana Kami ini sudah tua ustaz Tak boleh lagi mendengar Tidak boleh mendengar, melihat Ada terjemah menggunakan bahasa yang lain maka kita boleh melihatnya Memfaatkan teknologi Gunakan untuk menuntut ilmu Sehingga sampai pada masanya Kita tergolong orang-orang yang selamat Daripada kejahilan insyaAllah Amin. Amin Ya Rabbal Alamin Abdul Samad tazkirah di majlis ini Ditonton oleh seratus ribu orang Lebih kurang Tapi manakala Sahabat-sahabat kawan-kawan Hadirin hadirat Merakam, recording Dia share Lalu kemudian esok sebulan dua bulan ditonton Diperhatikan Dilihat oleh sejuta orang Dua juta orang Maka dia sudah melakukan amal kebaikan Dia tidak pernah bagi tazkirah Dia tidak pernah berikan ceramah Dia hanya diam saja Tapi diamnya pun bernilai ibadah Kerana dia sudah berbagi kebaikan-kebaikan kepada orang lain Kuntum khaira ummah kamu umat yang terbaik Apakah kamu umat terbaik kerana umurmu panjang? Mungkin Apakah kamu umat terbaik kerana engkau kaya? Boleh jadi Tapi yang jelas dalam Quran Kuntum khairah ummah Kamu umat terbaik Sifatnya ada tiga Takmuru nabil ma'ruf Ajak orang buat baik Buat sebuah komuniti Mari kita dalami Al-Quran Dulu masa muda kita pernah lupa lalai Sibuk mengejar dunia Di hari tua ini kita belajar Berguru Berguru kepada ustaz-ustaz dari pondok Yang bersanat sampai kepada imam-imam Sampai kepada tabi'in Sampai ke tabi tabi'in Sampai ke sahabat Sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan hanya setakat internet saja Dulu mereka bersanat, Sanad saya dari Imam Bukhari Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Anas Malik bin Anas dari Abu Zinat, Abu Zinat dari Al-A'raj A'raj dari Abu Hurairah Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad dari Jibril Jibril dari Allah Dulu begitu Orang sekarang Kamu dapat dari mana? Saya terus saja dari Nabi Mana boleh? Sanad tak ada itu Youtube Waqala Google Bagaimana Kalau hanya setakat membaca Sila Setakat mendengar Boleh Tapi ingat Internet tidak boleh membezakan Mana khawarij Mana murji'ah Mana asyawiyah, Mana syi'ah Mana qadari'ah Mana jabari'ah internet tidak boleh menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Maka kita mesti berguru, tanyakan kepada tuan-tuan guru, tanyakan kepada alim ulama. Alhamdulillah, datang para ulama kemari. Orang di negeri lain masuk neraka jahannam, boleh jadi kerana tidak ada tazkirah. Bangkit di padang mahsyar, ditanya oleh Allah, Hai fulan bin fulan, mengapa engkau tidak kenal Islam? Kerana tidak ada tazkirah kami jahil tapi di Kelantan tazkirah merata-rata di masjid banyak penuntut ilmu dari Jordan dari Suriah, dari Maghrib dari Dimash dari Yaman Hadramaut maka tidak ada alasan sedikit pun tak ada hujah antara kita dengan Allah untuk mengatakan aku jahil jangan sampai seperti pepatah orang Melayu apa kata mereka Membagikan ayam mati di Lumbung Padi. Lumbung Padi tempat orang menuai padi. Padi dikumpul untuk setahun. Tiba-tiba ayam masuk ke dalamnya dan mati dalam kelaparan kerana hanya tidak mahu dan tidak mau tahu. Kalau ada orang yang tidak tahu, bagi tahu. Yang susah adalah orang yang tidak mau tahu, sehingga diam saja, tidak mengambil kepedulian. Dulu, ulama-ulama kita. Tok kenali pergi ke Makkah Al-Mukarramah Ulama kita Tok guru kita Pergi ke India Selepas itu terus ke Al-Azhar Master baru kembali Zaman susah Kapal laut Hari ini Tazkirah di tepi rumah pun tak didengarkan Apa yang akan kita bawa menghadap Allah, Allah. Ikhra'ul Quran Baca Al-Quran <الْقِيَمَة> Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an Ashabi, dia akan memberikan syafa'at pada orang yang membacanya أَلْمَرْءُمَ aman Ahab, <أَحَب> orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai engkau cinta pada Quran Quran akan bersama dengan engkau engkau cinta kepada Nabi Nabi akan bersama dengan engkau engkau sayang kepada ulama ulama akan membela engkau engkau sayang kepada handphone Insyaallah, handphone pun akan bersama engkau. Insyaallah, handphone-handphone yang merakamkan recording malam ini tercatat juga sebagai kebaikan amal saleh. Semoga harta umur kita semuanya berguna sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi an wa kulli niyatin salihah. Saya awali tadi pukul 10, sekarang pukul 11.30. 90 menit kita bersama mudah-mudahan 90 menit kebersamaan ini menghantarkan kita ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu so, alaihi wasallam ala hadhihi wa kull niyatin salihah al, okay. so, al fatihah ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin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 Sampaikanlah Pahala bacaan Yang sudah kami baca Kepada para ulama kami Para murabbi kami Ayat. Allah maafirlahum Warhamhum Ampunkan mereka Rahmati mereka Wajanil jannata Mathuahum Jadikan surga Sebagai tempat mereka Allah maja'al Kuburahum Rawdatan Min Riyadil Jinan Jadikan surga Sebagai Jadikan kubur mereka Salah satu Dari taman-taman Surgamu Ya Allah La taja'al Kuburahum Hufratan Min Hufarid Niran Jangan jadikan Kubur mereka Salah satu satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma innana tawassul ilaika bijah Nabihika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antubal dan Sampaikanlah segala maksud kami. Watakudi hajatina. Sampaikan hajat kami seperti yang kami mohonkan dalam solat hajat tadi ya Allah. Allahumma yassir umurana Mudahkan segala urusan kami Umurat dunia wal akhirah Urusan dunia dan akhirat Allahumma ja'al hadhal balada baladan aminan mutmainnan Yaktihi rizquhu min kulli makan Jadikan negeri ini negeri Kelantan bil khusus negeri yang aman damai selamat terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah Allah madfa'an al wal-waba' wal wal-riba' wal-zina wal-munkar mazharam minha wa ma watan jauhkan negeri ini dari malapetaka bencana musibah zina riba dadah Segala perbuatan keji dan mungkar. Allah merzukna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alayna bidhunu binamalla yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan jadikan orang yang berkuasa atas kami. Orang-orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allah maja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat jadikan generasi kami Amin. anak keturunan kami orang-orang yang hafaz Al-Qur'an minal mujahidin fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka Amin. Allahumma ja'al la taj'alil dunya akbaru hubbina wala mabla wa ilmina jangan jadikan dunia sebagai cita-cita tertinggi kami jangan jadikan dunia sebagai har harga bagi ilmu kami Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah Allahumma ja'al akhirakalamina inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba yang terakhir keluar dari mulut lisan kami la ilaha Allah Amin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunya hasana wafil akhirati hasana waqina azab al-nar wasallah wa ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirrabbilalamin taqabbala Allahuminkum minna Wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, Muhammad. Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, tiru dan contohilah Kelantan. Ternyata, ketika membuat pengajian ataupun kajian ataupun kuliah, maka berpisah antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, ini guys, ya. Perlu jadi perhatian. Memang sebagai panitia itu harus memperhatikan hal demikian. Tidak boleh istilahnya laki-laki dan perempuan itu bergabung seperti itu. Karena kenapa? Dengan cahaya yang terang juga ya. Itu memang agak-agak bahaya gitu guys ya. Awalnya pengajian tapi nanti pertengahan malah bukan pengajian ya. Allah naudzubillah billahi min Oke guys itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Intinya adalah... Kita belajar ya di dunia ini ya kan kemanapun kita pergi kita kena belajar ya Belajar dan belajar agar supaya kita menjadi orang yang pandai Menjadi orang yang faham Bukan menjadi orang yang jahil Seperti yang disampaikan oleh Ustaz al Yaitu ketika kita di Padang Mahsyar nanti kita menjadi orang yang jahil Tapi jadilah orang yang pandai dan faham Sehingga kita lebih cepat ya kan ah, Lebih cepat istilahnya Masuk beralam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita belajar ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga ya mencintai Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan belajar dan mengetahui kan, bagaimana istilahnya perjuangan Rasulullah ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah apa yang diperintahkan oleh Allah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka dengan begitu insyaallah kita akan selamat di dunia dan oke okay, itu saja video kali ini guys apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum bisawab warahmatullahi wabarakatuh